WP Fusion, AK47 lipat di Jawa hitam plus manometer kemudian yang di kanan saya ini ada tiga macam varian poper ya sahabat bedir, yang paling kanan ini ada senapan angin gejerup DWP Fusion dengan panjang laras 2560 AK47 hitam biru plus manometer, kemudian yang ada di depan saya pas ini ada Senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 AK16 hitam dan hitam biru ya sahabat bediler Nah kali ini saya akan mengulas senapan angin yang paling best seller di Jaya Airyfall Yaitu adalah senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat pediler untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya dan senapan angin ini pun juga untuk big game ya sahabat bediler jadi untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejruk ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI yang mampu menghasilkan uji power besar hingga 1100 FPS kemudian senapan ini juga sudah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 Keunggulan yaitu teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh ya sahabat bediler Dan untuk varian popornya pun ini berwarna hijau-hitam Nah seperti ini dan untuk bagian belakangnya sini juga bisa dilipat ya sahabat bediler Jadi untuk senapan angin ini lebih praktis dan lebih simpel saat dibawa untuk berburu ya sahabat bediler dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.950.000 Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin big game seperti ini ya sahabat bediler Jadi untuk uji powernya dan uji akurasinya pun sangat luar biasa mantap dan akurat ya sahabat bediler Nah dengan harga segitu pun sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Seperti mimis tester, peredam standar, spare part dan tentunya ada peredam standarnya ya sahabat bediler dealer dan senapan-senapan angin ini pun sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin, jadi untuk sena semua senapan angin ini sudah pasti dijamin aman karena sudah mendapatkan surat izin secara sah, nah uh, saya ingatkan lagi untuk harga dari senapan angin ini pun juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, nah, jadi bagi sahabat bener yang berminat membeli senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di admin jaya arivel karena stok dari kami pun juga sangat terbatas ya sahabat bediler oke sahabat bediler semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bediler dalam mencari referensi senapan angin dengan kualitas terbaik dan tentunya untuk uji powernya pun juga luar biasa mantap ya sahabat bediler dan seperti biasa jangan lupa like share komen and subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru baru seputar senapan angin dari Jaya Airi Well, Oke sahabat bedilet, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bedilet.